ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan kami xcom channel oke langsung saja saat ini saya akan memberikan tips dan trik cara mungkin bagi kalian semua belum tahu gimana caranya membongkar atau membuka adaptor atau cas dan semacamnya. Nah, buka resealannya. Karena ini apa? Tidak ada baut. Jadi, lem sehingga kita kalau membongkarnya pastinya akan rusak dan kini saya akan memberikan cara tips dimana saat membongkar charger atau adaptor tanpa merupakan merusak casingnya oke kita ikuti caranya berikut ini oke kita akan buka peralatan yang kita butuhkan adalah senjata saya ini ya apa ini Pengukir tipis atau pembuka HP bisa atau laptop atau semacamnya satu yang kedua yang utama sebenarnya ini minyak kayu putih ya minyak kayu putih bukan untuk obat kosong saja ternyata bisa buat untuk membuka charger kalau perlantuannya pakai tang. Tang sebenarnya kita hanya butuh. Ini tangkainya aja ya yang ada karetnya kita untuk nanti mukul-mukul aja. Pertama, kita akan taruh minyak kayu putih di perbatasan ya sela-sela pembukaan ini. Kita taruh minyak kayu putihnya di sini kita tuangkan. Sampai masuk. Masuk Wow, banyak Dan sini juga Secara mengeliling Habis itu kita tunggu beberapa saat dan kita pakai ini ya agar uh, minyak lebih bisa masuk ke sela-sela dia akan menghancurkan lem yang di dalamnya pelan-pelan aja oke ya ini aja. Nah, ini aja kalau perlu kita tambah lagi secara mengiling dan kita sambil kita pukul-pukul tok-tok seperti ini nah, biar ada pergerakan pergeseran dari casingnya ini tutupnya ini perpaduan antara tutup atas dan tutup bawah Kelihatannya suaranya sudah mulai eh, ter, kayak terbuka gitu ya dan kita akan buka pelan-pelan, pelan-pelan ya. Nah sudah terbuka, ya terbuka kan? Nah. Oke, okay. ya sudah terbuka. Adapter tas sudah terbuka. Ya demikian tadi adalah caranya, cara mudah untuk membuka tas dengan hanya menggunakan minyak kayu putih. Oke, begitu saja, klik, klik dan klik dari kami, XCOM channel sampai jumpa ketemu lagi dengan tips dan trik yang lainnya dan apa itu nanti so, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh